share komen dan subscribe nya guys Oke terlebih dahulu ya teman teman sekalian Kalau kita nonton di FS channel ini Jangan lupa untuk di subscribe Terus nyalakan loncengnya Terus share kepada sosial media teman teman sekalian Agar FS channel ini lebih berkembang lagi Saya berharap FS channel ini bisa mencapai 1 juta subscriber Karena istilahnya channel ini sangat sangat bagus sekali guys kita menonton saja, menonton dan ada iklannya itu kita sudah berpahala. Kenapa? Karena di setiap istilahnya pendapatan daripada FS channel ini diberikan kepada pedagang-pedagang yang memerlukan bantuan seperti itu, guys. Istilahnya kita sharing ya harta kita kepada orang lain. So tanpa berlama-lama langsung saja kita play videonya. Let's go. Hai. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang benda yang gini, jauh, ada oh. strawberry dengan Manggut Mangga Jom, jom tengok Kini ayah Ais, strawberry Mint ice cream Dia ada Oh, ada es krimnya. Wow Wah, oh, ada ice cream. Uh, betul. Niler, guys Jago. Es krim cream vanilla cream. Oh, mantap Berapa harganya, harganya satu cup saya nak rasa satu ni satu tu. Okay. Boleh. Boleh. Okay. Sudah ni. Dah lama wow. tak guys. Kan minggu lebih Oh, oh baru buka. Baru dua minggu lebih. Ah. Oh. Habis sebelum ni wow. niaga ke? Niaga ke? Baru sebelum buat Ni saya buat a uh, home je. Ha. Ah. Sebab ah. tak boleh nak kerja. Nah. Bila nak kerja? Oh, abang tak lagi kerja. Ah. Sebab masalah rawatan doktor. Masa ni tu lah Masa yang pukul Masa yang dah rawatan Untuk uh -huh. Buat operator Oh my uh -huh. god Jadi letak dekat luar Usus letak dekat luar Allahu akbar Allah menggerakkan hati Seseorang ya Terutama di sini FS channel ya Menggerakkan hati Kita tak tahu loh guys Istilahnya Akak ini Abang ini Sakit ke Atau macam mana Tapi Allah gerakkan Kalau kita orang baik Pasti berjumpa Dengan orang baik Tu lah Ditebuk <laughs> destomabel murir dalam Oh, ah. Bar iya ah, oh, okay, ah. so, ke? Ah dia tengah pakai stomabek lah. Ah selalu braces dia. Baru jadi ke? Ah daripada tahun lepas. Ah daripada kelas 11. Ah bulan kat last sakit Sudah setahun dah kerja. Ke? Kuranglah. Tak apa bang, ujian mai. Ah betul. Baru kira baru start baliklah ni. Pada dah tak boleh kerja tu kan? Allahuakbar. Okey guys, kena support guys. Kena support akak ni yang dekat dekat sana. Ha, beli, habiskan oh, air tu. Jual Buat lah apa ada. yang ada. Kawan Kawan tu okay, ya, Alhamdulillah. Tu so, sekarang abang memang tak boleh angkat beratlah. Oh, ni macam tulah. So akaklah angkat semua. Ke makamah ni. Allahuakbar. Oh, 8. baru 6 tahun. 3 tahun lebih? 2 tahun. Ha, ah, tiga anaknya. Kita apa kita rasa dulu air. Okey, kita tengok. Ha, okey. Jadi so saya oh, dah dapat dua jenis air yang sempoi. Okey, satu strawberry, satu air jagung. Jagung ke mangga dia lupalah ya Allah. Jagung. Jagung. <laughs> jagung. jagung. <laughs> jagung. Mangga warna lain. Mana satu nak rasa tu? Kau orang pilih mana satu nak rasa? Jagung dululah Okay, saya kira lah 1, 2, 3, 4, 5, 6 1 hour <laughs> 10 Okay, strawberry Oh, strawberry ya. Ah. Bismillahirrahmanirrahim Ni ni Sedap kan? Strawberry rasa Ais krim rasa Oh my Buang god Buah rasa Sebab kata 1 Oh, sedap Air hey. jagung pula Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah Masya Allah nak sikit Okay, warna minum sikit <laughs> Sedap, ini yang sedap Oh, tadi pahmi lah seorang. Saya penat juga, strawberry Aha. Strawberry ni, nampak pekat Oh, panas-panas Oh my God Kita, Kita nak tengok ni Kena strawberry Eh kejap guys, ada untuk nombor tempahannya. Ni kawan-kawan takutnya terlupa kan. Nah di sini saya bacakan dulu ya guys ya. 016 ni kan 4232106. Kalau perkena strawberry memang sedap. Okay. Nampak aiskrim dia. Memang padu oh. ni. Bismillahirrahmanirrahim. Gila. Gila. Memang Sempoi. sedap. Cempoy kena rasa. Datang kat abang ni, pengakap oh, ni memang sedap sangat. Memang padu abang. Sempoi sangat. Nice ah. Dia tak manis. Dia tak dia memang secukup rasa. Strawberry tu mau rasa, aiskrim tu mau buah, buah mau rasa. rasa. Buah mau rasa? Rasa. Uh, uh, rasa. rasa. Yang tu yang, uh, <laughs> yang Betul. Ah oh, betul-betul-betul. Ni waktu berniaga selasa ahad 2 sampai 6. Oh. Ha, yang tu yang saya rasa yang lemak tu, yang sedap tu. Sebenarnya okay. okay. saya ada hajat lagi ni sebenarnya. Kita nak bagi orang free boleh? Bagi orang percuma? Bagi orang rasa lah. Ibarat macam akak tengah baru hari ni first time niaga. Bagi mm -hmm. orang rasa. Esok dia repeat balik semula. Boleh bagi orang rasa free? ice strawberry? Boleh. Saya tahan boleh. orang panggil. Boleh? Okey. <tuk> Oh. Oh. So, <laughs> nasi, rasa dia macam mana? Rasanya sama dengan lain tapi lain sikit Memang kalau sekali rasa nak lagi lah Yes Okay bang? Wow oh. Bah. oh Lagi Sedap <laughs> Sedap Haa ah, dia sedap sedap. <laughs> <laughs> wow. okay, sedap sedap Sedap sedap Wow Storberry Sedap Tak ada bayang Recommended ke tak? habis time target. Sedap Wow. Sedap. Sedap. Siapa yang minum habis ni? Bocor. Bocor. Bocor. Bocor je tak nampak kat mana. <tuk> ya Allah senang guys. Saya tengok akak dan abang senang saya ikut senang. Eh pak ni apa hurilah lah. Behlah pak cik ni. Ha bocornya dekat atas. Dunia ada terbalik. Air Hazik. Mana ni kau abang beli lagi? Oh pekat sudah. Okey, masya. Pekat sudah. Macam dashlady lah. Ya dashlady to Betul bang. Oh. Terima kasih eh. ni masya ada hari-hari kita dapat. Okey. Semoga luas rezeki. Ya bang. Terima kasih. Baik-baik jalan. Eh bang, baik-baik jalan. Baik-baik jalan bang. Okey. Ya sama. Okey bang. Berapa bayar ke hari ni? Rezeki? Kau dah pernah beli sebelum? Dah beli oh, pernah. pernah beli? Uh, tak bayar hari ni Okay bang, hari ni percuma bang Masya Allah ha, Tengok, abang ni dah tahu dah So, dah tahu kan? Uh. Hari ni tak bayar. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> dah tahu kan, saya so, sahaja <laughs> <laughs> <laughs> Okay bang, kita dapat Dapat 185 Abang Fahmi ya Allah kejap-kejap ya. Lawan kita tengoklah reaksi daripada abang dan Akai. Apa kenapa ni? 185. Kita wei. Kita beli hidup. Jangan buat jindu. Saya nak gurau agak. Tidak. Banyaknya 185 Akal kira ni 185 ni ah, iya. cuba tebal Macam Tapi, tebal, tebal lah, Banyak lah tebal. Ayo, banyak, banyak 185 ha, 185 <laughs> <laughs> <laughs> Allah akbar kebahagiaan Kebahagiaan Saya senang apabila orang lain Itu bahagia guys betul empat keping. Dia macam cari la fee ah. Itu biri. Banyak sangat. Tak ini bukan belen. Huh? Bukan belen. Itulah yang saya bagi. Ini 185 lah ni. Pada saya nilah 185 nya. Loading akaknya loading, loading, loading. <laughs> Masuk. Saya benda lagi <laughs> 15 eh. Tak payah ah. Ha tak apa. sebenarnya. Ini semua, kita memang hadiahkan kat Akad Abang Termasuk yang tadi kami beli bagi kau orang Daripada saya punya tim Daripada Yayasan Mak Fira, Dengan penonton yang selalu tengok video kami Allah Patutlah kenal Eh, hey, Akad ni mungkin dah kenal sikit-sikit Tapi, siapa-siapa macam tu kan Yang sedih-sedih Kak tak, Abang lagi tadi pegang tangan macam tu tau Akad ambil Simpan. Akak simpan. Betul ke ni ya Allah. Betul tak? Ya. Yeah. akak tak mimpi ni betul. <laughs> Masya-Allah. Ya. akak ambil. Terima kasih banyak. Rezeki akak hari ni dengan abang kan. Kami datang promat ada hadiah sikit. Uh, semoga akak. Terima kasih akak. banyak. Terima kasih banyak tolong. Semoga murah rezeki Bahan. untuk semua sihat selalu. Allah. Allahu akbar kalau kita tengok guys abang ni dia diam je hari ini dengan abang kan kami datang promote ada hadiah sikit oh. nampak betul lah nampak betul Allahuakbar semoga berima kasih Allah, banyak ya. terima kasih banyak tolong semoga murah rezeki untuk semua sihat selalu Allah buat kerja semoga yang... Allah dia yang balas mampu faham banyak tolong orang Semoga Allah angkat kisah kita abang ni Amin amin ni, amin. Saya tahu mesti ada kesusahan, kesusahan sikitlah sik ni sebab tiba-tiba kan abang ni. Semoga amin, tabah teruskan berniaga semoga semuanya mudahlah dunia akhirat. Amin teruskan amin. Diluaskan rezeki. Kami amin masuk dulu eh. Okey boleh. Terima kasih banyak-banyak segi tinggal scroll kami yang tak seguru apa ni. Nanti <laughs> Kak, nanti jumpa eh. Assalamualaikum. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, guys. Abang ni uh, ada masak laksa thongsus tu, so, idea sedap. Orang yang mana lalu, dah sini Jalan Meru. Shalom. Shalom. Boleh datang support. Okay. Buat minum api tu tadi. Ha, <laughs> yang penting jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Salam Betul. Waalaikumsalam Wa warahmatullah wabarakatuh. So guys, itulah tadi ya eh. ice cream suketul dan memang. Kalau kita tengok ya, daripada reaksi abang Fahmi, abang Wan juga itu memang sedap, guys. Dan kita juga melihat reaksi orang yang pertama kali minum. Ih, sedap tuh. Ah, betul lah. Kalau kita berniaga, istilahnya mengutamakan daripada kualitas, ya kan rasa daripada makanan ataupun minuman yang kita jual, maka orang lain akan nak, nak, nak, nak, nak, nak. Nak untuk repeat order macam tu guys So buat kawan-kawan semua Yang di Shah Alam ya Shah Alam ni yang lalu kat situ eh kan Kena belilah kan kita bantu akak tuh kita support akak tuh Eh share terus video ini guys, jangan sampai istilahnya berhenti di sini saja. Saya harap istilahnya teman-teman bisa membantu ya, boleh membantu daripada akak dan abang tadi. Semoga akak dan abang tadi dilariskan jualannya dan juga istilahnya mendapatkan keberkahan diangkat penyakitnya. Mari kita doakan bersama guys agar supaya abang tadi itu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berkah, diberikan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat dan lain aris semua dagangannya amin amin ya rabbal alamin kita kirimkan al fatihah kepada abang supaya penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ala hadih niyah wa bi kulli niyatin salihah al fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal الذين انعمت عليهم غير المغضوب الله Amin amin ya rabbal alamin Terima kasih guys sudah tengok video ini sampai selesai Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Support terus guys FS channel dan juga channel saya Semoga berkembang Dan support terus pedagang-pedagang Ataupun peniaga-peniaga kecil Jangan sampai istilahnya mereka itu putus Daripada harapan macam itu guys Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh